goreng <laughs> dalam lubang bang guys mm. para, para, para, para. Mm. aduh, apa sih? ah, apa ah, itu gagalnya jadi digoreng. goreng <tuh>, ya. ah, lain ah, milik. tadi, tadi, tadi mm -hmm. berarti salah perhitungan berarti ya? kurang makar ada nonton kerada panjang. Hmm. Nah, gede. Ah. Kacah, salah ya ayah dewa aya gorengan gorengan kaya ngaliwat urang Gila, dapat lagi nambah lagi, lagi. lagi. ngaliwat jadi ya, mah hmm. Nah, uh -huh. Hmm. Silu. Yang Nah modal. Uh tambahan Uh. Oh belum Aduh, rumayan. Kasus kena katel. Di kok sih? Hipu berarti daging Tentu Menang, Min. Ih, heeh. He, he. hmm. Menang dia, oi. Cici ngoy. Alhamdulillah. Ayuh, Alhamdulillah. Ayuh, ya. Rada sebuah juga ya. ya. <laughs> milik mama mangkribo uh, cecenet guys. Hmm. Ciplukan, guys mana cecenet guys? Ini salah satu makanan yang makane, guys hmm. Hmm. Makanannya gimana Tuh. rasanya enak? Oh, mm. and it's real good. Hasil hasil kumaha. <laughs> <laughs> Bingung terang ya. <laughs> oh, milik makam mana? Bulut ewe jambu pun jadi. Tuhan ini. Tuhan. Ya, dah hari niatnya longwah. <laughs> Dibungkus nipu pisar. Ooh. Oh. beat, beat ah. guys. Ketusnya Tuh ganti kukur. Sorot dah. Nang berapa hasilnya? 6. 6. Lumayan. Kan mangga nih. Pemajikan gadakuan di rumah. Bapak jelek, ngobor, budak, kada kargo, eh, bayang, na, bayang, jangan, jangan, jangan, tak jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan,